Sebanyak 11 orang yang tengah melakukan ritual meninggal dunia terseret ombak di pantai payangan Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 2022 lalu. Peristiwa itu membuat banyak orang yang mengaitkan dengan mitos maupun kisah misteri yang beredar di pantai yang terletak di selatan Jember itu. Mitos atau kisah misteri pantai payangan Jember tidak bisa dilepaskan dari sosok Nyiroro Kidul sosok makhluk halus yang dipercaya sebagai penunggu laut atau pantai selatan Jawa. Hal ini dikarenakan Pantai Payangan juga termasuk pantai yang berada di selatan Jawa. Berikut mitos atau kisah misteri yang berada di Pantai Payangan Jember. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Nyiroro Kidul Kisah misteri Nyiroro Kidul tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan warga di sekitar Pantai Payangan Jember. Nyiroro Kidul selama ini dipercaya sebagai sosok makhluk halus penguasa Pantai Selatan Jawa. Letak Pantai Payangan yang berada di Selatan Jawa pun membuat kepercayaan terhadap Nyiroro Kidul lekat di kalangan warga sekitar. Terlebih lagi di Pantai Payangan kerap digelar ritual dengan larung sesaji ke laut, berupa kepala kerbau atau hasil bumi lainnya. Ritual itu dipercaya sebagai penolak bala maupun mendatangkan rezeki. Pulau Trembini. Selain sosok Yerarokidul, ada satu lagi mitos yang dipercaya masyarakat terkait pantai Payangan. Karena di pantai Payangan terdapat sebuah pulau gaib atau misterius yang dikenal dengan nama Pulau Terbini. Pulau Terbini diceritakan hanya dihuni kalangan perempuan dan terlarang bagi kaum adam atau pria. Konon orang yang datang ke pulau gaib itu tidak bisa kembali dalam keadaan hidup-hidup. Nelayan sekitar meyakini keberadaan Pulau Terbini tersebut konon adalah pulau gaib yang terletak di laut selatan Kabupaten Jember hingga Kabupaten Malang. Namun ada juga yang meyakini letak Pulau Terbini berada di dekat Pulau Nusa Barong. Keberadaan Pulau Tremini ini masih simpang siur dan menjadi mitos yang diyakini hingga saat ini oleh masyarakat sekitar, terutama para nelayan. Bukit Syarat Bukit Syarat merupakan salah satu bukit karang yang berada di pantai Payangan Jember. Bukit Syarat berada di antara dua bukit yang ada di pantai tersebut, yakni Bukit Semboja dan Bukit Seroyong. Di puncak Bukit Syarat terdapat makam tua yang dipercaya merupakan makam seorang tokoh bernama Pati Ulu. Banyak warga dari luar Jember yang kerap datang ke Bukit Syarat untuk menggelar ritual. Konon orang yang menggelar ritual di Bukit Syarat akan terpenuhi hajatnya mulai dari mendapatkan kekayaan maupun kesaktian ilmu kanuragan. Mitos itu memang sudah beredar di kalangan masyarakat secara turun-temurun. Namun kebenaran mitos tersebut kita tidak perlu meyakini.